Inilah lokasi pemakaman kuburan Cinyadin yang ada di Sumedang. Ya. Sekarang kita menuju ke lokasi pemakaman Cinyadin di Sumedang. Biasanya, ya. biasanya Ibu yang jaga ya. Oh ya, sepi, ya. sepi Bu ya biasanya pengunjungnya hari apa Bu? oh hari, hari, hari lipat ya, ya. dikasih dulu yeah. iya ibu tak pulang Oh kalau dikasih tahu kalau ini dari guling